Sisi kelam sekarang gue berada di sebuah resort villa atau bangunan atau hotel, ya, tepatnya di uh, mana nih daerah pegunungan. Soalnya di sini hutan-hutan, ya, di tengah-tengah hutan. Oke, kita masuk ke ruangan pertama, ya. Oke. Bisa dilihat di sini ada sebuah ruangan kosong yang isinya cuma ada meja, kursi, dan wastafel. Wastafelnya ada di sini. Oke, mari mari kita lanjut ke sebuah bangunan lagi kita lihat ya depan bangunannya seperti apa. Pas banget di sini guys. Nah, ini dia. Kita masuk di ruangan yang sangat besar dan di sini mungkin aula ya atau ruang tunggu. Nah, mungkin di sini biasanya tempat orang-orang pada nunggu buat booking booking sebuah penginapan atau via oke okay. dan di sini gue pengen lihat ada sebuah apa ya tempat dan ini tuh isinya cuman kursi-kursi doang, kursi-kursi aja gitu, nggak ada lagi. nih coba masuk ya. oke kita lanjut, maaf ya ini tadi gelap banget kameranya. nah di sini tuh cuman ada kursi-kursi dan meja, cuman itu aja sih yang bisa kita lihat ya. dan di sini tuh tempatnya sangat luas banget dan gue pengen ke bangunan yang lainnya oke kita lanjut ya sebelumnya sih gue belum pernah kesini cuman durasinya pendek banget gue belum eksplor seluruhnya sih Nih, Ini tadi pintu masuk pertama ya. Oke kita lanjut lagi ke sebuah bangunan yang berada di kanan. Kita lihat di dalam sini ada apa ya. Ini sih. kelihatan nggak sih kok di kamera kayaknya gelap banget ya Oke kita lanjut lusurin di sini hanya sebuah toilet ya dan sampingnya juga sepertinya sama ya. Ini terlihat sekali ya sangat ditinggal lama soalnya sudah mulai runtuh-runtuh banyak dedaunan. Sampah-sampah, hmm. kita lanjut ekspor lagi yuk di sebelah kanan. ya tunggu nah di sini tuh ada tangga menuju ke bawah cuman oh uh, ada sarang abal-abal guys aduh Sekarang laba-labanya banyak banget, kacau. Nah, di tengah-tengah hutan kan, seperti apa yang gue bilang, tempat ini. Oke, kita menuju ke bawah. Dan gue ingin sedikit bercerita tentang apa yang ada di sini. Dan konon katanya, di sini tuh ada security yang meninggal. Di tempat ini, nah, di sini tuh ada sebuah bangunan atau rumah itu ya, mungkin rumah pengurusnya atau pengawas dulu villa yang ada di sini eh yang yang masih berpenghuni maksudnya yang yang dulu masih dipakai villanya nah itu maksudnya oke gua akan kusurin lebih dalam lagi Ish. Gus nunduk nunduk nih banyak banget sarang ini laba-laba. Kita lihat sebelah kiri, oke. Okay. Kelihatan nah. dari situ, tuh. Itu tuh, di situ ada rumah, itu rumah kayu, dan kita mau coba ke sana. Dan, atau bisa disebut, lumbung ya, rumah lumbung. Oke, okay. kita akan ke sana tapi sebelum ke rumah yang ini nih dan gue pengen ke rumah yang mana dulu nih. tuh yang itu tuh kita cek dan kita pastikan apakah ada sesuatu di sini yang bisa kita bawa nggak deh kan kita bawa ya? Gua mau bawa juga. Amit- tamit gua bawa demit ke rumah. Nah kemarin tuh ada kejadian di rumah yang ini nih. Nih rumah ini atau yang rumah yang ini nih rumah yang kedua ini nih. Di saat gua mau apa? masukin rumah yang ini nih. Mau sini Nah, gua diketawain nih. Dari sini. Kita lanjut lagi rumah yang kedua. Yang ada di sebelah sana. Nah, nah, nah, nah. Oke. Okay. Gue lupa kamera ini tuh nggak bisa cepet. Soalnya, itu hanya lemot. make Fimi soalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini, ini saturasinya gue naikin isonnya juga benar bagus penderangannya kalau misalkan di dalam rumah ini oke kita masuk ya ada apa sih di dalam bismillahirrahmanirrahim waduh ini lebih parah dari yang tadi ternyata tuh dan sebenarnya ini juga sama aja kayak rumah yang pertama cuman ini bangunannya udah hancur banget kita lanjut ke rumah yang ketiga aja ya mendingan tunggu bentar ini ini di pintu masuk ini nah nih ini nih rapat banget ya kan? itu masuknya tuh mau coba masuk ke dalam atau atau enggak nih hai hai hai Hai kisirnya begini kondisir banget nggak kelihatan masuk kerongannya nih ini sih Assalamualaikum nah. wah sini juga tangganya udah hancur banget tuh ini tuh ada dua lantai kita lihat sebelah sini tuh kalau masih bagus ini sayang banget Kan dia ada suara ketukan sih, kalau kalian denger, komen aja ya, atau kalau misalkan ada yang aneh, kalian komen aja ya. Suara apa tadi? Gue pengen lihat di dalam, dalam ruangan. kalau oh, nggak dalam ruangan baik-baik ya yang di sini ada juga gue serem Wah, bayang sih kalau misalkan malam ada di sini oke okay. nah di situ rumah yang ke 4 nah di sana tuh aksesnya tuh udah penuh banget sebenarnya bisa aja mau coba kesana mau tes oke okay. kita gak jadi sana ya resiko resiko ngeri takut kenapa napa? ini ya, begini ini aduh Reset gue ini ya kalian lihat rumahnya ini Oke, kita lanjut ya. Nah, di sana tuh ada rumah. Kita mau ke sana dulu, atau? coba kita masuk ke atas yang di sini ya. Soalnya yang rumah kedua kan nggak bisa tuh, enggak bisa dimasukin. Soalnya udah mengapuk-apuk banget. Yang pertama masih mending atau lumayan. Coba kita masuk ya. Ini sih. gelap banget di sendiri ya. Oke. Oke, mungkin segitu aja bangunan yang ada di sini. Gua akan lanjut lagi ke yang sebelah sana. Dan karena gua capek, gua istirahat dulu ya. Mari kita lanjut ke sebuah bangunan yang berikutnya yang yang berada di sebelah yang berada di sebelah kanan sana dan gue habis ke rumah yang ini nih bisa kalian lihat nih oke okay. gue akan mau lanjut lagi ke yang sana itu bagus sebenarnya cuman sayang aja gitu kenapa bengkala ya gue segi lompat aja satu dua tiga oke kita akan jelajah kita akan jelajah satu per satu Oke, okay, kawan-kawan sisi klan, kita akan lanjut lagi ke rumah yang sana-sana-sana-sana-sana dan di situ tuh ada gerbang menuju sebuah rumah juga. tempat parkir tamu. Oke. Okay. Nah, bisa tuh ada gerbang. Dan gerbang ini tuh menuju kemana ke mana ya? kira kira-kira kira kira ada yang kita di sini seperti jalan pagi, oke? Okay? Oke okay, guys, kita coba masuk. Ini pintunya, lewat sini. sana tuh ada bangunan lah bangunan nah di sini juga bangunan juga nih bangunan juga kita mau kemana nih kayaknya sana dulu deh ini, ini di atas dulu ya ini di bawah nanti bagus banget ini jalannya luas sih misalnya masih tertutup, rapat pintunya. Kita kesini dulu, oke? Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, ke sebuah bangunan yang ini kita lanjut lagi Bawah sana nah, sana Banyak banget Rumahnya nah, Kita belum ke atas Mau kemana dulu nih Oke kita Naik ke atas ya Oh namun soalnya Namun soalnya yang hijau-hijau Oke kita naik lagi ya Abis itu baru kita ke bawah Oh, iya, bagi kalian yang apa penasaran dengan konten-konten kami, dicek aja, oke. Okay di YouTube kami, TikTok kami namanya sisi kelam. Tuh saja sisi kelam KKN. Mungkin gambarnya akan ketahuan ya. Soalnya gambarnya gambarnya tuh kayak bulan. Terus ada topi merah gitu. Ini sisi kelam. Gambarnya gambar tengkorak kalau nggak salah. Oke, kita masuk ya. Nih, lihat di Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kata berapa? laba Udah tadi. Habis-habis laba-labanya. Ini sih. Semua itu. Oke. Ya. Hmm. dan disini tuh digembok disini di sini tuh digembok kok nggak bisa masuk Nih, kita coba dulu ya nggak bisa enggak bisa masuk guys kalau nggak bisa masuk ya udah Mau gimana kita jadi paksain? Takutnya masih ada ya. Kita lanjut lagi ke rumah yang bawah. Oke. Okay. Aduh, lama-lama kan? -lama, Laba-laba. di sini tuh banyak banget barang-barang antik, barang-barang zaman dahulu. Contoh seperti angklung dan bukan sekarang sih gua ngasih taunya. Nanti akan gua kasih tahu, akan gua kasih lihat. Kan. Seperti tadi apa yang gue bilang sebelumnya kan gue pernah kesini, cuman dapetnya cuman sedikit doang, dan gue belum ke tempat yang ini. Ternyata di sini masih ada bangunan lagi. Oke, kita telusurin tempat satu persatu yang berada di sini. Tahu di tempat ini dan yang gue pengen gue akan sebelah kiri dulu oke okay? uh, laba-labanya banyak banget tuh laba-labanya gede banget tuh tuh lucu oh, banget Oke, okay, permisi. Assalamualaikum. Oh, dan ternyata di sini tuh kitchennya. Tuh, bisa kalian lihat ya, bagus banget ini di dalamnya. dan gue di sini nggak bisa masuk lagi, sayang banget dikunci di bawah masih ada rumah sini ada rumah dan di sini toilet terdapat sebuah toilet ya toiletnya ada satu dua ini wastafel tiga di sini empat toiletnya ada empat ternyata dan gua mau ke tempat mana dulu nih oh sini cuman jalannya cuman ini tuh arah mana nih lihat nih Baiklah kita ikuti jalannya, oke? Okay. Dari tadi serang laba-laba nyangkut ke leher bomku. kita lihat kamar yang ada di sini dan ternyata tuh di sini dikunci yang pas itu gue sempet ke sini tuh ini belum dikunci cuman sekarang dikunci nih ruangnya seperti ini kalian bisa lihat aja ya dari sini oke okay. kita lihat yang sebelah sana assalamualaikum Dan di sini juga sama, di sini dikunci. Eh, sayang banget waktu gua kesini. Kenapa dikunci semua? Nih, kalian lihat bangunannya. Ya? Ini ada dua lantai. Nah, dan di bawah situ tuh masih ada rumah lagi. Kita lanjut lagi ya ke bawah ya. Semoga yang di bawah ini pintunya kebuka, jadi kita bisa masuk dan bisa istirahat sebentar. Ini kaki gue pegel banget tuh. Ini jalurnya kok sini. Ini tempatnya. juga kita lihat dalamnya seperti apa dan di bawah juga dikunci gue gak bisa masuk nih sayang banget tunggu bentar lah gue mikir dulu Gue setir dulu dari sini, jadi gue sedikit ingin bercerita tentang gue di sini. Oke, okay. gue pas itu sempet ke sini, itu pintu semua belum digembok-gembok atau ditutup, dan sekarang ditutup semua digembok semua seperti ini nih mana oh, coba sini usah sana dong nih Maaf. masih gemboknya tuh masih digembok semua Udah eh, udah digembok semua maksudnya. dan gue pengen ngelilingin yang lain. Juga percuma hasilnya nih ya. Soalnya gue gak bisa masuk ke dalam ruangannya. Yang gue bisa ekspor itu cuman di luarnya doang. Di teras-terasnya. Ya, mau gimana lagi? Mungkin sebelum-sebelumnya ada explorer, explorer lainnya, explorer X. Ex. Ya itulah pokoknya, pemburu hantu hasilnya. Yang lainnya datang ke sini, mungkin dia ricu atau gimana. Jadi, jadi sekarang udah pada ditutupin semua pintu-pintunya. Sebenarnya ya sayang banget. Udah jauh-jauh datang ke sini, tapi semua pintu tuh digembok Dan gue harus gimana guys? Ngapain lagi gue di sini? Dan kalau misalkan gue ekspor juga percuma, hasilnya nihil soalnya gue gak bisa masuk ke dalam sebenarnya sih gue pengen tahu di dalam ruangan itu ada apa aja seestetik apa bahasa sekarang mah terus mungkin juga kan siapa tahu ada barang-barang bersejarah yang bisa gue ceritain dan ada satu lagi sih nanti gue belum apa namanya belum ngelewatin tempat yang angklung-angklung itu, yang gua kasih tahu itu, dan coba nanti gua akan kesana ya. Siapa tahu angklungnya masih ada di sana, belum di apa namanya, dimasuk-masukin ke gudang. Kayaknya <tuh> cuman bisa mainan angklung di sana. Sayang banget. kalau gua mau ekspor malam juga. Apa ya, dikembok-kembokin juga sama. Mungkin kayak gini. Oke, segitu aja cerita dari gua dan kecewanya gua asik. <tuh> Lebih jauh datang ke sini, tapi semuanya dikebo. Tapi yang sebelum-sebelumnya enggak sih, masih ada enzima, enzima diembok. Oke lah, mungkin dari sini, gua akan lanjut lagi ke sebuah tempat yang katanya sih itu rumah di tengah kuburan, katanya ya gue belum sempat ke sana nanti gue pengen coba ke sana Ada apa sih di sana apa emang bener disitu di tengah-tengah kuburan kita lihat nanti aja di sana Oke sedikit informasi dari gue sampai jumpa kembali dengan gue Rais di sisi oke jangan lupa di like, comment, subscribe udah aja nih waktunya gue istirahat dan sebentar lagi gue akan cebut bye akan gue lanjutin walaupun sia-sia oke okay. sampai yang tadi gue bilang Coba tahu ada barang-barang antik dan di sini gue kasih tau dan di sini ada angklung hanya ini aja sih bisa gue kasih tahu ke kalian semua sayang banget ya Allah nih. ini ada foto-foto bersejarah. Tuh. ya Nah. Dan ini sepertinya tradisi ya. Tuh, tradisi zaman dahulu untuk apa ya dipakai? Ini yang ngangkul-ngangkul besarin nih. Hmm. Dan di, di, di, di sini juga angkung masih bagus bunyinya. sih bagus semua, dan di sini mungkin dulunya tempat istirahat mereka atau rapat-rapat, teh, kayak sih ruang istirahat sambil nyanyi-nyanyi, tuh, soalnya di sini juga tuh, fotonya itu ada speaker, tuh, ternyata ini tuh villa udah, mau banget, waktunya aja fotonya itu udah jelas banget, lama-lama banget ya dia sama sekali ruang istirahatnya oke kita lanjut lagi oh iya sebelum itu gua akan kasih tahu ke yang sini di sini tuh terdapat sebuah kolam Tegit gue Udah laba Nah Tuh Terdapat kolam kan Dan pas itu Belum lama gue usia Itu airnya masih kering Mungkin karena hujan ya Jadi naik lagi airnya Oke kita lanjut lagi yuk. Bangunan yang berikut-berikutnya. Di sini, laba-laba banyak banget dah nempel ke badan gue. Oke, okay. semoga tempat yang berikutnya nggak digembok ya atau nggak dikunci. Oke, okay. Bismillahirrahmanirrahim, semoga nggak dikunci. Amin. Nah, di sini juga ada kolam nah kolamnya itu nyambung ke yang bawah oke kita ke bangunan yang ini yuk mari kita naik bismillahirrahmanirrahim Oke okay guys, gak bisa dibuka ya, ini juga dikunci. Kita lanjut lagi, file tuh di dalam, kayaknya, cuma ini sih, kayak restoran gitu. Oke, okay, kita lanjut lagi. Nah, dan ini juga pintu, ini pintu yang pertama yang Pintu kedua, disini juga dikunci udah kelihatan banget di situ terdapat toilet pak pantengin terus channel kami Siskelam ya kan kalian yang mempunyai Indra 6 atau punya kemampuan silahkan tulis di kolom komentar di sini terdapat apa aja ada sebuah eh, atau cerita apa aja kalian melihat melihat sesuatu apa silakan diklik di kolom komentar. Bagi kalian juga yang tahu atau uh, mempunyai kenalan sebuah bangunan atau resort yang sudah lama terbengkalai, bisa hubungi kami di deskripsi di bawah ya. Nomornya udah ada tertak di bawah. Mungkin itu WA atau telepon, telepon bisa bisa juga. Oke. Okay. Terima kasih dan gua Rais, sampai jumpa.